Uh, saya mohon tenang karena saya biasanya ngaji hanya 10 menit jadi tenang mohon <laughs> saya kalau ngaji lama itu pakai kitab kalau ngaji seperti ini itu paling lama itu 10 menit itu sudah lama sekali itu sudah uh, satu takut sampean itu nggak paham <laughs> maksudnya itu kalau ngaji lama enggak paham itu sampean nanti disalahkan orang banyak udah ngaji lama kok enggak paham tapi kalau cepet gak paham kan nanti yang disalahkan saya salah ya Gus Duhak cepat. cepet tuh. begini saya mau meralat doa yang didoakan Gus Duha minta supaya saya panjang umur saya ada jenis Kiai yang ingin panjang umur eh, karena begini dulu Nabi Ibrahim tuh pernah ingin pernah berdoa memang supaya umurnya dipanjangkan sama Allah gak dijawab tapi ada orang sepuh itu Nabi Ibrahim makan di makan ini apa ini anggur setelah dimakan keluar lagi dimakan keluar lagi Ibrahim langsung masuk kamar lagi sholat ya Allah ini jawab toh tidak jadi tidak jadi gitu. <laughs> jadi karena kalau umur panjang takutnya ngalami kayak nasib orang tua yang kalau makan anggur itu apa balbalan katanya terus <laughs> keluar lagi keluar lagi tentu maksudnya Gus Jukai itu ya umur panjang sehat walafiat tapi beliau tadi tidak ngomong seperti itu makanya itu bahaya itu kalau sampai <laughs> <laughs> uh, begini dalam 10 menit ini saya mau matur memang saya niati dari rumah uh, beberapa bed yang biasa dilantunkan Habib saya itu semuanya hampir dari ulama-ulama top dunia termasuk dari wali-wali kutub tentu min muqaddimihim wa min binihim adalah Habib Abdullah Al-Haddad yang paling saya seneng dari sekian itu adalah siiran ya atau nagman Laula yazi nadal wujudi mahtoba isi wala wujudi laulaka umpomo rauno taishiro ya Rasulullah taish jenengan ya Rasulullah andekan tampak engkau ya Rasulullah mahtoba mengkora tahu nyaman apa aisy apa penguripan ingsun wala wujudi lana ora wujud ingsun Nah terusannya yang saya paling seneng dari itu adalah wala taron nam tu, lan ora nyanyi-nyanyi ingsun taron tu melantunkan kenikmatan. Wala taron nam tu Saya tidak akan melantunkan kenikmatan fi sholati ing dalam salat ingsun. Jadi saya mohon semua yang hadir di sini setiap sholat atau sujud itu anggap nikmat terbesar. Karena nanti ketika Anda ketemu Allah, status terbaik kenangan jenengan di dunia adalah pernah sujud sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampean tentu malu termasuk ah Abbe Vilnu Stopa, kenangan yang di Allah terbangan, doa atau sujud. <SILENCIO> apa mana yang ingin bengkok, ratau, moco selawat, atau omah Begitu ya, saya ini termasuk penghafal Quran karena ya, bodoh saya, bodoh Taif. ojo pernah semaan, deres bedak semaan, sekali ini kamar tidak sama sama selawatan di sini selalu ngomongnya tel jadi ibadah itu adu sirah waala nia jadi di sini itu alaniyah nanti di kamar buktikan terutama ini yang kru ababil mustafa jangan-jangan setelah di kamar nggak semangat karena ada ada yang nonton <laughs> jadi buktikan kalau anda tetap semangat meskipun sendiri meskipun resikonya kalau ada yang nginceng ini agak apa gimana sendiri kok semangat gitu tapi ini penting saya utarakan supaya ilmu itu abadi sehingga para wali itu kalau sujud itu meminta akhiru ahdi supaya itu akhir dari perjalanannya makanya banyak diantara mereka dituruti Allah mati dalam keadaan sujud atau kabundur dalam keadaan sujud yang paling masyur tentu kita dengar agaknya Habib Zabah itu syaratnya itu tadi beliau atau semua saja orang siapa saja yang baik harus merasakan wala taron nam kubi solati, wala ruku'i wala sujudi Andekan tanpa ajaranmu, ya Rasulullah. Maka, saya tidak pernah menikmati ketika solat, ketika rukuk, ketika sujud. Saya itu kalau sholat itu senang sekali. Saking senang saya, saya itu berharap, benar-benar itu kenangan terbaik saya di dunia ini. Karena nanti, setelah kita ketemu Allah, bayangkan, misalnya kamu di video nanti dipertontonkan oleh Allah di depan makhluk tonton rokokan, terus di belok beloknya terbang kira-kira <gara> ma kamu malu nggak rebutan jajan pas duncalo Habib Syarif wah <gara> oh, itu kan ya bener barang halal tapi kan tapi kalau nanti dipertontokan Allah pas sujud, mengwangis tapi dicek lagi ternyata ya bojo gagal tapi nanti yang kita akan seneng sekali adalah ketika kita sujud dan di sujud itu mohon ridhani Allah subhanahu maka resep dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kamu sholat Seakan-akan itu sholat terakhir Anda Jadi setiap kali Anda sholat Kamu harus berkeyakinan itu sholat terakhir Anda Sehingga itu serius Makanya kata Said Az Bidi Pengarang kitab Itekhaf Sujud adalah jati diri kamu Sujud adalah Identitas kamu Sujud adalah kesetatusan kamu Kita adalah hamba Allah tentu ciri khas hamba adalah tunduk kepada waswanahu wa ta'ala dan implementasi secara fisik berupa apa? sujud maka surat pertama dalam Al-Quran yaitu surat ikhra ditutup dengan wasjud waktari. kamu sujud dan kamu pasti dekat Allah kamu tidak usah khawatir saya dimana-mana kampanye kamu tidak usah khawatir nih sujud saya diterima Gus? Nggak penting itu karena diterima apa nggak diterima pernah ditegdir sujud itu sudah luar biasa kalau ada yang provokasi, apa gunanya sujud kalau tidak diterima Allah itu provokator, itu pasti setan ini waswasil was-wasil, kenapa saya katakan provokator? berarti anda janggal, atau anda janggal, iskal kalau dalam bahasa Arab dengan sesuatu yang jelas benarnya hanya karena kamu minta upah itu kriminal kalau dalam dunia islas itu apa? misalnya gini, saya memberi contoh gampang saja peci saya ini warnanya apa? hitam terus saya bilang gini saya katakan hitam kalau kamu bayar saya satu juta kalau tidak dibayar 1 juta saya bilang putih itu waras apa waras? apa gila itu? gila kan? kebenaran harus diomongkan kebenaran tanpa presentasi dapat upah atau tidak dapat sekarang sujud kepada Allah itu keharusan seorang hamba diwales pengiraan, rakyat urusannya Allah tapi itu kebenaran seperti saya mengatakan satu tabah satu 2 kalau dapat hadiah tidak dapat hadiah akan saya katakan satu tabah satu. Dua, kenapa kita ikhlas dalam mengatakan satu tambah satu? Dua, tapi tidak ikhlas mengatakan Allah oh, itu Tuhan. Nunggu kalau digaji dapat surga. Itu dalam logika ikhlas itu masalah besar. Jika nanti orang-orang yang tidak ikhlas itu nanti dipertanyakan gini sama Allah: "Laulam akhlubjan jannatan wala Naron, alam akun Ahlan an Utoa, kan saya tidak bikin surga maupun tidak bikin neraka." Jangan-jangan saya ini sudah enggak layak di menurut kalian makanya Allah ini mengingatkan kita, kita akan selalu mengatakan satu tambah satu itu dua baju yang dipakai ahba bin putih tanpa harus ada yang menggaji kenapa ketika kita sujud sama Allah, kok minta digaji? kalau tidak, tidak mau sujud ini hamba apa-apaan nah ini makanya kita terus latihan ikhlas sangking ikhlasnya nanti terus nyaman setelah begitu nyaman setelah nyaman itu bisa tarunum, bisa nyanyi-nyanyi kecil dalam sholat tentu bukan nyanyi beneran, nanti sholatnya batal tapi itu betapa orang-orang dulu saking solehnya sampai ngedikan gitu. Laulah wujudi wujudi sujud. Itu uh, favorit saya. Jadi saya mohon sekali, nikmati kebenaran ini karena itu kesejatian kita, itu status kita. Kenangan kita terbaik di dunia adalah bahwa kita di dunia pernah su sujud wasjud waktu tari. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. اللهم صل على محمد يا رب صل علي وصل الله. اللهم صل على محمد يا رب